Baiklah para peselaru, kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada info langsung dari seorang Rizky Bilar persembahan soal CAL, yang mana hari ini akan tayang persembahan jam satu siang sebentar lagi kita akan menyaksikan idola kesayangan kita di acara cinta Abdi Beslari karya terbaiknya Selari Entertainment episode kali ini luar biasa seru banget persahabat ya, jangan sampai terlewatkan jangan sampai ketinggalan jam satu siang hari ini untuk selalu menonton cinta abadi leslar kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh kakak bilar yuk jangan lupa C -A L siang ini menemani makan siang kalian pukul 13.00 WIB di antv official ya, Tuh persahabatnya langsung Diinfokan oleh kakak Rizky Bilar di akun Instagram pribadi miliknya. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan juga. Kita lihat di sini ada Bu Fira berkomentar, wah seru nih pasti semangat. Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Sabaruteng, askor mengatakan, siap kakak. Masya Allah banget ya, selalu saja kompak untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita kekabar kabar berikutnya kita lihat persahabat yang diunggulkan oleh Bu Fir, Virus Leslar ini mengunggah sebuah postingan kabar bahagia. Alhamdulillah di nominasi Song Reader of the Year. Komposer dan Rizky Dilar ini kembali di posisi pertama. persahabat yang menggeser Yovividianto. Wow. Berkat kekompakan dan kesulitan dari fans sejati Leslar, Masya Allah pengen yang mudah-mudahan. Posisi pertama ini selalu dipertahankan oleh kita semua fans sejati dari Les Love Lovers. Kita lihat juga bersahabat ya di The OST, Alhamdulillah juga selalu di posisi pertama di nominasi sosial media Artist of the Year. Nominasi Film Law, Singer of the Year juga ini di posisi pertama. Dan kita lihat juga nominasi Collaboration of the Year. Ini awas nih dengan ungu. Ini juga di posisi pertama dengan lagu Bismillah Cinta. Ini luar biasa persahabat dia. Ya. Alhamdulillah. Ini hari terakhir pertahankan di kucu persahabatnya. Jangan tentunya kita kendor dan jangan lengah. Yuk buktikan selalu kebarbaran dalam selalu mendukung karya-karya terbaik idola kisah kita. Ada kalimat keren juga persahabatnya ya yang dituliskan oleh Bu Fir. Finalis semangat Alhamdulillah Ini hari terakhir ya Pertahankan di pucuk Jangan biarkan kita ditikung lagi Yuk semangat optimis Borong piala bismillah Tuh persahabat ya diingat, Jangan sampai lengah Jangan dibiarkan kita ditikung lagi Buktikan kekompakan kesulitan warga Korofeng Sejati dari Lesler Lover Seluruh dunia dan selanjutnya persahabat di sini kita lihat ada unggahan dari bu polisi Leslar ini memposting kabar kakak Bilar dan tidaklah si kejora persahabat dari pikiran rakyat asikmalay.com di sini sebuah kalimat ngotot melihat percintaan si aku ini diperingatkan lesi kejora jangan ngambil sesuatu tapi titik-titik-titik persahabat ya wow ada tapinya nya yang kita lihat nih Tentu di sini sebuah kalimat juga Yang dituliskan lewat caption oleh Bu Fall Tapi apa sih kata persahabat ya. Bikin kita penasaran aja Mudah-mudahan saja Kabar baik-kabar bahagia selalu Tentunya kita dapatkan dari Idola kesayangan kita Berikutnya perhatikan juga di sini sebuah postingan Di fashionnya kakak Rizky Bilar Jam tangan yang dipakai oleh Kakak Bilar ini jam tangan Audemars Piguet persembahan ya. ini luar biasa. Bukan kaleng-kaleng dibanderol seharga 684.261700 rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis hampir satu miliar persembahan dia ya. harga jam tangan yang dipakai oleh Kakak Rizki Pilar kemarin. Masya Allah, bang, persahabat ya, mudah-mudahan berkah barokah dan dilancarkan selalu rezeki idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, ada kabar dari Nova Official atau Tabloid, tabloid Nova Persahabat ya. sini kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Tabloid Nova Official, sahabat Nova. Setiap orang tentu pernah merasakan sakit hati dalam hidupnya Namun hal itu bukan berarti kita bisa memberikan rasa sakit yang selama pada orang lain Yuk semangat sembuh dari sakit hati sendiri tanpa membuat yang lain sakit Setuju gak nih sama Lesti Kejora? Wow, di sini Lesti Kejora mungkin sebuah kuatas persahabat ya Jika hatimu banyak merasakan sakit maka, belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit kepada orang lain. Ini suatu kebanggaan juga bersahabat, ya, Masya Allah. Inilah kita selalu saja membanggakan, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan berikutnya, juga perhatikan bersahabat, ya. Di sini ada sebuah unggahan postingan dari IG Asia Bang Adlin satu jam yang lalu, persahabat mengunggah sebuah postingan video Tim Lesland Entertainment lagi di dalam mobil dan sedang OTW ya Wow, ini penasaran aja OTW kemana nih persahabatnya Tim Lesland Entertainment Dan ini adalah kita mudah-mudahan ada yang kabar dan kejutan vitamin bahagia Yang kita dapatkan langsung diberikan oleh Lesti dan Rizky Vilar Dan kita masih menunggu kejutan kabar baik-kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan patungin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate, dan terhaga selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Ben, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.